serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate, dan terhayal seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini. Dan untuk kita mendapatkan kabar bahagia sekaligus kabar yang sangat membanggakan. Di acara Ami Award 2021 malam ini persahabat ya Di Lesti akhirnya memborong banyak piala. Piala penghargaan Alhamdulillah doa kita semua di hijabah persahabat yang pertama Karya produksi lagu berlirik spiritual islami terbaik nih persahabat ya Dimenangkan oleh Ungu dan Lesti Dengan lagu Bismillah Cinta Wow Alhamdulillah menang persahabat ya Tentunya, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan dari Allah, selalu berkarya dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Dan ke kabar berikutnya, juga persahabatnya perhatikan, ada pecinta lagu dangdut terbaik juga di persahabat, ya, diberikan. Kepada Adibal Syahrul dengan lagu Kelepas dengan ikhlas Yang mana artisnya itu Dede Kecewa Kejora Bahagia banget persahabatnya Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun family Leslan Ada, Ada kalimat yang yang dituliskan Pencipta lagu dangdut terbaik Adibal Syahrul kelepas dengan ikhlas Alhamdulillah Congratulations Tuh, Menang lagi persahabat ya Hingga banyak sekali komentar dan tanggapan Yang diberikan dari para sahabat Leslan yakni dari akun Instagram AA underscore cr of 19 mengatakan Cius Dede menang lagunya atuh, persahabat, ya ada juga komentar lain diberikan dari akun ekayani.yani.391 .yani Alhamdulillah katanya itu persahabat ya kita bersyukur Dede Lesti selalu membanggakan kita semua dan berikutnya juga persahabat ya perhatikan Idola kesayangan kita sang kejora kita Lesti Kejora ini juga pemenang di kategori artis solo pria atau wanita dangdut terbaik Wow luar biasa banget persahabat ya Alhamdulillah Lesti Kejora ini pemenang sebagai penyanyi dangdut solo wanita terbaik nih. Makin semangat aja mendukung idola kesayangan kita Info ini juga diunggah oleh kestolvutian skorpilar Ada kalimat yang yang dituliskan dalam postingan tersebut Alhamdulillah Lesti Gejora penyanyi dangdut oleh wanita terbaik Wow, bersyukur banget di ya Hingga banyak sekali komentar Banyak respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Umur Skor Harus satu mengatakan, Tuhan kan bener semangat tuh persahabat ya, ternyata ini tidak dibacain persahabat ya, kita lihat di kolom komentar juga dari akun Sherly Puspita 45 Alhamdulillah ya Allah berarti itu nanti gak dibacain ya katanya tuh persahabat ya tentunya kita bersyukur mudah-mudahan selalu banyak dukungan dari orang-orang hebat, dari orang-orang baik yang selalu tulus, mendoakan mensupport karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar Ke berikutnya persahabat ya kita lihat cidukan vitamin manja nih Ada cidukan vitamin dari DTLST di acara AMI malam ini Lagi memecahkan nominasi di AMI Award malam ini persahabatnya dengan Bang Judika Tuh, Wow luar biasa banget ya bareng Judika Penyanyi pop yang sangat luar biasa Mudah-mudahan idola kita selalu bersaing dengan orang-orang yang berkelas juga nih persahabat ya. Dan kita lihat juga nih persahabat tersebut sebuah juga nih Aduh cute banget ya Akhirnya kita menemukan cirukan vitamin manja juga nih Ditemani oleh sang suami tercinta Yang sangat tampil luar biasa Keren banget persahabat ya di backstage Wawancara bareng Lesti dan Bilar Aduh persahabat ya Sampok banget sama kakak Bilar yang selalu melihat Kepada lesi kejorat sahabatnya pandangan dari kakak Bilar Ini selalu tertuju kepada Sang istri tercinta Masya Allah mudah-mudahan selalu Menjadi imam yang baik Untuk dedak lasti dan selalu bisa menjaga Idalah kesayangan kita Selanjutnya persahabat, ya, Kita lihat juga nih Tentunya ada sebuah unggahan postingan Juga nih pas sahabat yang kita Tentunya inginkan ya. Perhatikan juga tuh jalannya, aduh Masya Allah persahabat, ya main rangkul aja nih <guluh> Luar biasa, mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu romantis, selalu tampil harmonis Dan selalu memberikan kekiutan untuk fans sejati yang selalu mendukung persahabat ya. Aduh, luar biasa malam ini kita disuguhkan vitamin-vitamin bahagia Langsung dari idola kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat nih Ini baru saja tampil dari Alessi Kejora, ini branding banget Persahabat ya, membawakan Lagu Glover Ikhlas Sampai TV Karlina aja tuh Terpukau, memberikan emot Love tuh, kepada Dede Alessi Kejora, Masya Allah Memang luar biasa, suara Dede Lesti selalu menggelenggar, selalu mengguncang panggung, bersahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk idola kesayangan Lesti dan Bilar. kita masih menunggu kejutan, cidupkan vitamin manja, dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan, pantauin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.